Halo sahabat Zodiak A48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini, kita akan bahas tentang zodiak yang berpotensi tambah kaya dan memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Namun, buat kamu yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya. Dan terkhusus buat kamu yang mempunyai pertanyaan seputar zodiak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 Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kepada zodiak yang pertama, selanjutnya kepada zodiak yang kedua, selanjutnya kepada zodiak yang ketiga, selanjutnya kepada zodiak yang keempat yang berpotensi tambah kaya dan memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Jika kartu zodiak sudah kita dapatkan, kini kita mengambil kartu support energi yang dapatkan masing-masing zodiak yang akan berpotensi tambah kaya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 Untuk zodiak yang pertama, kita memiliki seseorang yang berzodiak Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Di sini digambarkan seorang Pisces memiliki dua tawaran pekerjaan yang dimana di sini nilainya sangat besar, yang akan mendongkrak keuangan kehidupannya lebih bagus, lebih meningkat drastis di bulan Juli tahun 2021, dan di sini juga diselambatkan bahwasanya. Seorang bisnis akan membuka sebuah usaha cabang usaha tambahan yang dimana mana di sini akan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana mana di sini seorang bisnis akan dikategorikan seseorang yang akan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle. Secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang mendekat dengan bisnis sendiri dan di sini menggambarkan seorang Pisces akan berkontensi tambah kaya serta memiliki banyak rata di bulan Juli tahun 2021 yang dimana sini mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus yang bernilai besar yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan dan disini seorang Pisces membuka usaha tambahan usaha cabang yang dimana disini akan bernilai plus berdampak positif kepada keuangan yang selalu didukung didoakan dimotivasi oleh pasangan Pisces sendiri dan di disini tidak tertutup kemungkinan seorang Pisces akan mempunyai tujuan untuk membahagiakan pasangan serta keluarga Pisces sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah D. Secara umumnya D itu diartikan perubahan ataupun transformasi. Dan jika kartu D kita gabungkan dengan zodiak yang di sini menggambarkan perubahan transformasi keuangan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Pisces di bulan Juli tahun 2021. Yang dimana di sini seorang Pisces akan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta. Yang dimana di sini dikarenakan mendapatkan dua tawaran pekerjaan sekaligus. Yang di juga di sini membuka usaha tambahan usaha cabang yang didukung di motif pasar, ingin membahagiakan sebuah pasangan dan keluarga Pisces sendiri. Dan untuk zodiak yang kedua adalah Six of One ataupun enam token. Untuk zodiak yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia Cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang Cancer akan berpotensi yang serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021 di sini juga bahkan seorang cancer akan berada di dalam puncak pencapaian karir yang akan sangat maksimal karir yang sangat bagus di bulan Juli tahun 2021 dan di disini juga seorang cancer akan mendapatkan Keuangan, kehidupan yang sangat meningkat yang dikarenakan seorang cancer mendapatkan puncak karir Ataupun karir yang sangat meningkat di bulan Juli tahun 2021 Dan disini secara otomatis kehidupan akan lebih bagus, keuangan akan lebih bagus Dan disinilah dikategorikan seorang cancer akan berpotensi tambah kaya Serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021 Dan untuk support energinya adalah Queen of One. Secara umumnya, pinelokwan itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan kanser sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang kanser. merupakan sosok seseorang yang mendapatkan karya yang meningkat kehidupan yang meningkat, yang berlokasi keuangan finansial lebih bagus lagi, yang dimana di sini selalu didukung, dimotivasi oleh pasangan, dan di sini seorang kanser akan selalu didoakan pasangan serta seorang kanser mempunyai tujuan untuk membahagiakan pasangan yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan dan di sini tidak tertutup kemungkinan bahwasannya seorang cancer akan berhasil membuat sebuah usaha yang dimana di sini usaha sendiri yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dan jika kartu debt kita gabungkan dengan sudut yang kedua di sini menggambarkan Seseorang seorang Cancer akan berada di dalam puncak karir, puncak kejayaan ataupun puncak keuangan yang meningkat. Serta di mana di sini seorang Cancer mampu memendirikan sebuah usaha yang dimana usaha tersebut akan mendongkrak keuangan finansial lebih bagus lagi. Yang didukung dimotivasi oleh seorang pasangan. Serta di sini seorang Cancer akan selalu mempunyai tujuan untuk membahagiakan pasangan, membahagiakan keluarga yang berdampak positif kepada kehidupan. Di sini dikarenakan seorang Cancer di puncak karir, puncak keuangan yang sangat meningkat sehingga di sini lagi kategorikan seorang Cancer. Merupakan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk sudik yang ketiga adalah Aesopentacle ataupun satu koin. Untuk sudik yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Aquarius, di mana di sini seorang Aquarius digambarkan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Di sini dilambangkan seorang Aquarius akan menata, meniti kembali, mengkontrol keuangan. Mengontrol pengeluaran pendapatan, yang dimana di sini akan berdampak positif kepada kehidupan, dan di sini juga seorang Aquarius akan memulai sebuah pekerjaan, yang dimana di sini usaha sendiri, ataupun sebuah pekerjaan yang diberikan kepada seorang Aquarius yang nilainya sangat besar, serta berdampak positif kepada kehidupan yang mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi. Dan di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Aquarius akan mendapatkan satu pekerjaan, yang dimana pekerjaan tersebut tidak pernah ia lakoni, namun... Ia berhasil melakukannya dan mampu mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang dimana di sini dikategorikanlah seorang Aquarius akan berpotensi tambah kaya dan memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021 dan untuk support energinya adalah naik of one. secara umumnya naik of one itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya, seseorang yang usianya di bawah 30 tahun, seseorang yang dekat dengan Aquarius sendiri dan di sini menggambarkan So, seorang Aquarius akan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak akta di bulan Juli tahun 2021 yang dimana di sini dikarenakan ada beberapa faktor. Yang pertama, seorang Aquarius akan menata meniti melihat, mengkontrol kembali pengeluaran pendapatan, dan di sini seorang Aquarius akan melakoni sebuah usaha yang mampu mencumandongkan keuangan kehidupan lebih bagus lagi. dan tadi, di sini, seorang Aquarius akan mendapatkan pekerjaan dari orang lain yang merupakan... Naik opal itu adalah orang lain yang memberikan pekerjaan kepada seorang Aquarius, dan naik opal juga bisa disimbolkan sebagai seorang pasangan, sebagai sosok seseorang yang dekat dengan Aquarius yang selalu mendukung serta memotivasi seorang Aquarius. agar kehidupan dan keuangannya lebih bagus lagi, dan jika kartu debt kita gabungkan dengan sulit, yang ketiga di disini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Aquarius yang dimana di sini digambarkan di bulan Juli seorang Aquarius akan mendapatkan keuangan kehidupan yang meningkat yang dikatakan mendapatkan tawaran pekerjaan yang dimana di sini juga seorang Aquarius akan mulai mengkontrol pengeluaran pendapatan yang akan berdampak positif kepada kehidupan yang didukung penuh oleh orang-orang di -orang sekitar pasangan dan di sini seorang Aquarius akan dikategorikan mendapatkan tawaran pekerjaan dari seseorang yang disimbolkan dengan naik ofan yang dimana di sini seorang Aquarius bisa dikategorikan sesuatu seseorang yang berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Dan untuk zodiak yang keempat adalah Six of cup, ataupun 6 piala. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021. Di sini dikarenakan seorang Leo merupakan sosok seseorang yang bekerja keras, tidak kenal lelah pantang menyerah di dalam bertareh, dan di sini juga dikategorikan seorang Leo akan suka berbagi pengalaman. berbagi cerita, bertukar pikiran kepada orang-orang di sekitar, kepada orang yang lebih berpengalaman di dalam kategori kehidupan, yang dimana di sini membuat seorang Leo akan memiliki satu pandangan, memiliki satu ide, satu gagasan yang akan mampu. Mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, dan di sini juga tidak tertutup kemungkinan bahwasanya seorang Leo merupakan sosok seseorang yang akan dermawan, suka berbagi kepada orang lain, suka membagikan kepada orang yang membutuhkan. Yang dimana di sini membuat pintu rezeki akan semakin terbuka lebar, yang berdampak positif kepada keuangan kehidupan Leo sendiri. dan untuk support energinya adalah page of Sword. Secara umumnya, page of Sword itu diartikan seorang anak, dan di sini menggambarkan. Sosok seorang Leo suka bertukar pikiran kepada orang lain yang membuat seorang Leo mempunyai ide dan gagasan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi. Dan di sini seorang Leo suka berbagi kepada orang lain yang membuat pintu rezeki akan semakin terbuka. Yang dimana di sini Paige Obsert merupakan anak Leo yang selalu mendoakan memotivasi seorang Leo agar kehidupannya lebih bagus lagi. Dan jika kartu next kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan. Transformasi perubahan kehidupan akan dirasakan oleh seorang Leo yang dimana di sini seorang Leo dikategorikan sosok seseorang yang berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021 yang dikarenakan seorang Leo suka berbagi cerita kepada orang lain yang membuat seorang Leo mempunyai ide dan gagasan untuk mendapatkan income serta memperbaiki kehidupan dan nah, di sini tidak tertutup kemungkinan seorang Leo suka berbagi kepada anak-anak yang dimana di sini akan membuat itu meskinya akan semakin terbuka dan di sini Paige Olson merupakan sosok seseorang anak yang selalu mendoakan seorang Leo agar kehidupan dan keuangannya lebih bagus lagi dan disinilah bisa kita kategorikan empat zodiak yang berpotensi tambah kaya serta memiliki banyak harta di bulan Juli tahun 2021 yang pertama adalah zodiak Pisces yang kedua zodiak Cancer yang ketiga zodiak Aquarius dan yang keempat adalah zodiak Leo